ini adalah katana walking dead katana walking dead dari baja spring sup 09 ketebalan antara 7 mili dan 8 mili uh, kekuatan tebas rantai ketajaman sayat kertas dan sayat plastik kekuatan tebas rantai paku bambu galon regen ini katana walking dead tebas rantai premium custom untuk pemesanan 0815-8595-4797 Ini adalah katana samsir yang berbentuk seperti bilah pedang Arab, ada tulisan kaligrafinya Ini juga terbuat dari baja SUP09 Uh, kekuatan tebas rantai Tebas paku, tebas bambu, tebas galon Tebas dirigen Ketajaman set kertas dan set plastik Untuk pemesanan Di 0815 Sangat cantik ya teman-teman Ini adalah katana Shin Gunto kulit merah Replika pedang komandan Jepang Kekuatan tebas rantai Ketajaman Sayat kertas, sayat plastik, kekuatan tebas rantai, tebas paku, tebas bambu, tebas galon dan tebas drigen. Untuk pemesanan di 081585954797. Ini pedang-pedang custom premium ya, teman-teman. Karena ketebalannya 8 atau 7 mm, lebar 3,5 cm, panjang total 100. Ini adalah katana walking dead yang harganya 300.000 karena hanya bisa menebas galon dan regen tidak bisa menebas rantai tidak bisa menebas paku ini ketebalan 5 mili ini yang murah ya teman-teman ini yang murahnya karena bukan khusus tebas rantai bukan tebas paku hanya sebagai sebatas tebas galon ini adalah katana ninjato katana ninjato panjang total 100 ketebalan 5 mili panjang total 100 cm tebalan 5 mili lebar 3 cm hanya mampu menebas galon rigen dan bambu harga 350.000 baja strip ya kalau yang nggak bisa tebas paku dan rantai itu murah-murah sekitaran 500.000 ke bawah hingga 300.000 Oke ya, teman-teman. Ini adalah katana delas kenji putih, tebas galon dan tebas trigen. Harga 350.000 terbuat dari baja hick strip tebal 5 mm dan uh, ketajaman set kertas dan set plastik. Subahnya warna merah anti gores ya, teman-teman ini model terbaru ya bentuknya cukup cakep elegan seperti katana delas genji milik jiraya jiraya pendekar samurai bukan jiraya film naruto ini tebas galon derigen bisa juga tebas bambu set kertas sehat plastik 350.000 ya teman-teman Ketajaman jangan ditanya lagi, pokoknya tajamnya luar biasa. Ini adalah Katana Giju. Katana Giju yang ada di film uh, action layar lebar. Uh, yang ada di film action layar lebar. Ini dari baja strip, Ketajaman set kertas, set plastik, kekuatan tebas galon, tebas drigen, tebas bambu harga 350000 ketebalan antara 5mm dan 6mm lebar 3cm sampai 3,5cm ini adalah uh, pedang sakabato yang dipakai oleh himura kenshin atau sang batosai kenshin himura ini harganya 300000 tebas kalon, tebas drigen, tebas bambu ketebalan 5 mili ketajaman set kertas dan sehat plastik mata bilah terbalik tajamnya di atas tumpulnya di bawah jadi tajam di atas seperti pedang kenshin pada umumnya sakabato samurai x dan ini yang terakhir adalah pedang delas Kenji model uh, klasik model klasik ya teman-teman uh, ngeruncing dia lancip ke depan seperti pedangnya jengiskan ini tebas galon dan tebas derigen dan tebas bambu ketebalan 5 mili uh, harga 300.000 ribu tebas galon, tebas derigen, tebas bambu ketajaman, sehat kertas dan set plastik warna bervariasi ya ada ada tujuh warna makanya kalau beli eh, tidak bisa request warna karena warna random